Masuk angin kayaknya Sorry ya guys ya Nah Jadi apakah hipnosis ilmu mistis? Oke okay. Dan apakah bisa dibuktikan secara empiris? cara empiris Oke okay. Ini, ini pertanyaan Dua pertanyaan yang bakal kita jawab Hipnosis ilmu mistis dan debak dibuktikan secara empiris Oke okay. Yuk kita mulai jawab satu-satu nih Kita jawab ini dulu Apakah hipnosis ilmu mistis Jawabannya Kalau salah paham bisa dibilang ilmu mistis belum Oke, okay. nih nih garis bawahnya yang gua highlight, gua highlight merah adalah kalau salah paham. Tapi basically ini adalah salah satu teknik terapeutik. Hipnosis ini ini adalah salah satu teknik terapeutik. buat bantu orang mengatasi masalah emosi dan psikis. Atau mungkin gue bilangnya bukan hipnosis ya. Eh uh, kondisi hipnosis gitu ya, bisa bisa jadi kondisi yang terapeutik gitu. Hipnosis bisa jadi kondi bisa jadi kondisi untuk membantu, memba, membantu, me, membantu, terapeutik gitu. Kenapa hipnosis kalau salah paham bisa disebut ilmu mistis? Karena coba deh, kamu tonton. Di Youtube video tentang stage hipnosis Gitu. Orang bisa lupa namanya, orang bisa tangannya lurus susah bengkok, orang yang ngerasa kalau dirinya jadi alien, orang yang... Nah, kalau misalnya salah paham sebenarnya itu itu sangat bisa tergelincir menganggap kalau misalnya ilmu hipnosis itu adalah ilmu mistis karena efeknya bisa sedahsyat itu bermain sama pikiran apa namanya kesadaran manusia yang lain kalau aku bilang atau kalau bahasa freudnya bilang ketidaksadaran atau ilmu hip hipnosisnya sendiri yang ada yang bilang situasi atau pikiran bawah sadar gitu nah kalau ngobrolin soal stage hipnosis iya Gitu. Aku pernah ada di kondisi dimana lagi main, lagi coba iseng-iseng di Car Free Day dan e, ngerjain orang. Sebenarnya dia pakai baju, tapi aku sugesti dia bugil. Dan dia langsung nutup-nutup gitu, ngebalik-ngebalik gitu. Pas aku lihat, karena dia ngerasa dirinya bugil. Kalau salah paham, bisa dibilang mistis banget apalagi kondisi-kondisi yang lain yang kalau misalnya disalahgunakan sama dukun, disalahgunakan sama orang-orang yang menggunakan ilmu hipnosis untuk hal yang tindak kejahatan, penipuan dan hal tidak bertanggung jawab lainnya itu sangat bisa dialihfungsikan menjadi hal mistis. Tapi pada dasarnya situasi hipnosis ini sendiri juga bisa jadi kondisi untuk membantu terapeutik session. Therapeutic session Jadi masalah emosi Dan psikologis Pada dasarnya Kalau buat aku sendiri Setelah dipelajari hipnosis Aku pertama kali belajar hipnosis 2012 Guys, jadi kurang lebih udah 10 tahun terakhir ini Mendalami hipnosis terus-terusan Dan memang pada akhirnya Kalau bisa dibilang Hipnosis ini ilmu yang luar biasa dahsyat Banget, sumpah Kayak Berurusan sama gudang memorinya manusia yang kalau nggak bertanggung jawab cara penggunaannya Itu bisa ngetak ngatik kesadaran manusia sesuka hati gitu Dan itu bahaya banget kalau disalahgunakan. Nah Jadi kejawab ya apakah hipnosis itu ilmu mistis? Kalau salah paham iya karena pengaruhnya or dampaknya itu bisa sangat sebegitu dahsyatnya. Tapi kalau misalnya buat aku sendiri, hipnosis pada dasarnya bukan ilmu mistis, tapi sebuah kondisi kesadaran manusia yang bisa di yang bisa pada akhirnya dijadikan alat bantu untuk terapeutik session khususnya masalah emosi dan psikologis. Itu jawaban yang pertama. Terus apakah hipnosis bisa dibuktikan secara empiris? Jawabannya bisa. Gitu. Karena kalau misalnya ngelihat definisi empiri sendiri itu bisa terukur. Nah, di hipnosis juga ada yang namanya skala sub, skala sugestibilitas, sugestibilitas yang di sini tuh mulai macam-macam, mulai dari awal yang mata nggak bisa ngebuka sampai bahkan ngedengar yang tadi misalnya atau ngedengar suara nyamuk, tapi sebenarnya nggak ada nyamuk atau misalnya Menghilangkan baju yang dipakai padahal tetap masih pakai baju gitu kan Nah itu secara empiris bisa dibuktikan dengan skala suggestibilitas Dan ada landasan teori yang menurut aku bisa diaplikasikan Yaitu landasan dari Freud Sigmund, Sigmund Freud tentang psikoanalisa yang iceberg Yang iceberg yang pernah aku bahas di video sebelumnya Coba tonton di sana ya Gitu Jadi intinya ilmus dan kalaupun misalnya nanti dipakai ke masalah terapeutik ini ya terapeutik ini kalau misalnya nanti digas di sesi terapeutik session ini nanti juga bakal bisa terbukti apakah memang si sugestinya yang masuk ke ke pikiran bawah sadarnya manusia lewat kondisi hipnosis ini works atau enggak contoh sederhananya kayak misalnya uh, yang fobia itu juga bisa banget pakai hipnosis dan bisa works gitu loh. Yang asalnya takut kucing jadi enggak, yang asalnya takut ular jadi biasa aja. Yang terus misalnya kegangguan kecemasan bisa menurunkan kecemasan. Aku sendiri pernah nyobain ke orang yang eh uh, apa namanya self harm dengan sayat-sayat tangan, aku pakai hipnosis dia ganti jadi pakai tangan gitu kan. Itu bisa diukur dan memang ada buktinya secara empiris. Jadi apakah ilmu hipnosis? Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya apakah mistis? Jawabannya no But Kalau salah paham Bisa dianggap Mistis Terus, apakah bisa dibuktikan secara empiris? Jawabannya yes. Kenapa? Karena kita punya, pertama ada ukurannya, ada alat ukurnya. Ada alat ukur. Yang kedua, kita juga bisa ngukur. Dan yang ketiga, ada landasan teori. Teori yang menurut aku bisa backup ilmu hipnosis ini. Kayak gitu guys. Coba apa yang kamu pelajari di video ini dan tulisin di kolom komentar, oke? Okay? Thank you guys for watching